Ah, kurang sedikit lagi. mana dah. hi. satu. mana dah. eh lama ni. Dan ini yang lawan ini. Eh, hmm. nak lagi gacor ni.